Ini In, teman-teman info room jackpot papa-papa kakek merah dengan 4 wheel dan 4 kakek biru satu kakek merah dua skater satu petasan dua gendang dan satu koin Dapatkan jackpot di Kali ini saya mendapatkan jackpot kakek merah Oke teman-teman Kalau di video sebelumnya saya mengupdate APK Higgs Domino Mods Sekarang saya mengupdate video Info jackpot Rumpa Papa Oke teman-teman mungkin ada yang mendapatkan jackpot selain dari saya bisa di sini bisa berbagi info ya karena kita saling membutuhkan info-info from jackpot apa apa, -apa? dan ini dia teman-teman jackpotnya 22B wow dan saya akan membagikan chip jackpot ini ya, teman-teman dan giveaway dan beberapa penonton terpilih intinya Oke okay, sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya semoga nular ya jackpot ini ke kalian semua, semua.